Analisa Dolar Australia US di tanggal 8 Maret tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia US di sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia US jika terus bertahan di atas area 0.73248 karena ada potensi Dolar Australia US di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 0.73650. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.73050 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.72648. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081412983